Iya, cuk. cuk Kadang gua bingung dengan bahasa Inggris Maksudnya? Nih ya, bahasa Inggrisnya good, bagus Time, waktu Kalau good time? Biskuit coklat Nah, lagi Butter, mentega Fly, terbang Kalau butterfly? Kupu-kupu Nah, lagi-lagi Miss, wanita Call, panggilan Kalau Miss, call nggak eh, punya pulsa Iya ini nih sun matahari kalau like cahaya kalau sun like sabun cuci piring Iya kan lagi nih hi dia kalau tut gigi kalau hitut kentut ya kan lagi nih lagi kalau well baik come datang kalau welcome keset Iya juga Nih, life itu kehidupan Kalau boy, laki-laki Kalau life boy Sabun mandi Iya kan, sabun Lagi nih He, dia laki-laki Love itu cinta Kalau he love Lupa Iya kan, lupa Kau itu sapi Kalau boy itu Anak laki-laki Kalau boy, preman bersenjata Iya ya Rehman bersenjata. Lagi nih, terakhir. Go itu pergi. Kalau Song itu nyanyi. Sedangkan Go Song... Ah, ini. Hangus. Iya kan? Aneh betul kan bahasa Inggris? Iya juga ya.